Woris, <tik> udah tahu jalan cepet kalau nyari jalan campur. Mobilnya mana sih? Mobil nggak ada ya? Bagus lagi sih, bawa ambulans <laughs> dia Lihat banget sih,